Dan hari ini Abang Raka mau belajar nama-nama buah. yang dan lain Ini buah apa? Buah apa? Jeruk. Buah apa? Ayu, jeruk. Buah apa? Ayu, jeruk. Buah apa? Cabut Ini buah apa? Buah apa? Ini Buah apa? Pepaya Rasanya manis tidak kalah Membuat badan sehat segar Ini buah apa? Buah apa? Ini Salah Salah Benar Salah, Salah. Salah. warnanya strawberry pintar strawberry itu strawberry buah durian, durian. Ngeri durinya, ketat sekali baunya. Durian itu buahnya, dibelahlah buah. Ini buah? Nanas, nanas pintar. Ini buah nanas. buah, Eca. Sirsa Sinta, Ini buah, nih, pin. pin. Ikuti terus video kita. Nanti kita akan belajar ya, ya, ya. banyak lagi. See you. See Ah, oke. Okay. Uh.